pedang ini terbuat dari baja sup 09 baja wilis yang ditempa sepuh dan dijadikan sup 09 lewat proses high learning, handmade made in Indonesia pedang ini diperuntukkan untuk orang yang Sombong, sombong yang katanya punya hand roll, king roll yang harganya triliunan, miliaran. Selendang shogun yang harganya miliaran, coba dong. Diadu dengan pedang saya ini. Dan orang yang katanya ngaku yang kebal, anti tembak, anti bacok, anti tusuk, coba dong. Saya tusuk pakai pedang ini, saya bacok pakai pedang ini, tembus nggak gitu. Ini dari baja Wilis loh, baja wiris American. <guluh> ah, ketajamannya itu tebas bambu dan rantai. Sehat kertas, coba nanti lihat. Hmm. Hmm. Hmm. Oke ini adalah pedang Shin Gunto yang dibuat semirip mungkin dengan pedang Shin Gunto Komandan Jepang ini pedang Shin Gunto yang pernah dipakai oleh Komandan Jepang di era Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua. tapi ini replikanya walaupun dibuat semirip mungkin buatan handmade Cibatu sukabumi karya anak bangsa katana sword dragon Indonesia pedang ini terbuat dari baja D2 Jerman Kak satu kosong bohler Nah pedang ini nih Untuk nih uh, Siapa yang katanya kebal Anti bacok, anti tembak Anti Saya coba deh pakai pedang ini Kalau pedang Senggun tuh Dengan baja D2 Jerman saya Untuk menebas dia dan menusuk dia Tidak mempan, baru saya akan Mengeluarkan damaskus saya damaskus yang bajanya impor dari India watch yang ditempat di Cibatu Sukabumi di katana sword dragon Indonesia Kita ingin tahu sehebat apa sih ini adalah jenis katana shingunto merah dilapisi kulit imitasi ah apabila Uh, ada pedang yang katanya harganya triliunan miliaran yang tempel paku putus sejenis king roll dan hand roll atau shogun selendang Coba dong yang harganya miliaran itu diadu dengan pedang saya ini nih seperti ini pedangnya Tuh. Saya ingin tahu yang harga miliaran dan triliunan itu dengan pedang saya yang harga sekitar 2 jutaan menang mana gitu Ini terbuat dari baja SUP 09 tebas rantai sayat plastik dan sehat kertas tebas bambu tebas paku dan tebas Drigen dan galon nanti kita praktekannya setelah ini seperti itu tuh ini kita sedang okay. mempraktekan hmm. kekuatan yes, ketajaman singgunto yang udah-udah kan ke Galon dan Regen ke Bambu putus maka kalau ada pedang yang harganya triliunan dan miliaran coba dong berani nggak diadu dengan pedang saya ini baik itu King Ron, Han Roll, atau Selendang coba deh adu dengan pedang saya ini menang mana gitu